belajar di kamarnya Abi dan Sifam sedang bermain di luar aku sangat merindukan Dimboli dia menghibur semua orang di rumah ini dengan ocehannya. rumah ini sepi tanpa dirinya ya tanpa dirinya dimana putriku ada putriku Apa semua baik-baik saja Tenang dulu Tenang Coba pikir Jika terjadi sesuatu kepadanya Apa aku akan duduk dan minum teh di sini Anandi dan Nimboli pergi ke tempat puja Mereka akan segera kembali Mereka sudah dalam perjalanan pulang Apa? Seharusnya kalian bertanya dulu padaku sebelum membawanya pergi. Apa kalian semua tidak perlu memberitahu aku? Dengar Bumanggala. Kau harus ingat, Nimboli tidak pergi dengan orang asing. Dia pergi dengan ibunya. Dengan ibu kandungnya Anandi. Aku mengerti apa yang kau katakan, Nyonya, tapi bukan itu maksudku. Aku sangat mengenal Nimboli. Kadang-kadang dia anak yang nakal. Bu Anandi pergi sendiri bersamanya. Aku takut dia tidak bisa mengatasinya. Tidak, kenapa kau mencemaskan itu? Anandi menangani seratus anak perempuan sekaligus di Sifniketan. Hah? Jangan khawatir. Dan sepertinya kau sangat letih. Perjalananmu panjang, istirahatlah. Hah? Aku akan mengirim teh dan makanan ringan untukmu Bu Manggala selalu mencemaskan Nimboli Mungkin setelah pergi beberapa hari Dia akan sedikit Selamat hari Diwali nak, kami Bibi dan pamannya Puskar. Kami datang untuk menemui Puskar dan istrinya di hari Diwali. Ah oh, salam, salam. Mari silakan masuk. Mari, silakan duduk. Aku akan panggil Kak Kamli. Silakan duduk. Ibu baru saja kembali dari Kuil Dewi. Setidaknya lupakan kemarahanmu untuk beberapa hari, ibu Apakah ibu sama sekali tidak bisa menghormati Dewi? Kau tidak perlu memikirkan kebaikanku, Kamli. Memang apa yang aku lakukan? Sehingga kau mengatakan semua ini padaku Aku mengatakan ini karena sejak ibu kembali Ibu selalu saja marah-marah kepada semua orang dengan alasan sepele Kadang Puskar, kadang bibicagani, kadang urmi, ataupun aku Biasanya orang melakukan hal seperti itu Saat mereka mengalami kekalahan besar Saat di rumah ini ada ular seperti dirimu Maka aku tidak perlu keluar untuk kalah Tunggu saja sampai Kundan kembali Aku akan memberitahu dia tentang dramamu Dia akan membalas Kundan akan kembali saat dia kembali Tapi saat ini aku lebih mencemaskan orang-orang yang ada di rumah ini Mengerti? Ambesan Selamat Hari Diwali Kalian tahu Hadiku justru adalah musuh terbesar putraku. Semua serangan yang kuskar alami Direncanakan olehnya Kalian berdua datang kemari Hah? Apa yang kalian lakukan di sini? Hei, kau adalah menantu keluarga kami bukan? Kau adalah istrinya Puskar, ya kan? Ini adalah diwali pertamamu setelah kau menikah Kakak dan kakak iparku sudah tiada Jadi sudah tugasku untuk memberkati kalian di hari raya seperti ini Tapi aku sangat sedih dengan apa yang kulihat Kalian meninggalkan istana mertuamu dan pindah kemari Ke gubuk ini? Hah? Untuk apa? Kau Paman Paman, bibi hey, eh, Puskar yeah, yeah. Hey, Puskar, Paman. Puskar. Paman. Bibi. Selamat hari diwali yeah. Selamat hari diwali untukmu juga, nak, Selamat hari diwali Bibi Kabar Puskar Semoga umurmu panjang nak Bibi sangat senang bisa melihatmu di sini. Apa kabar nak? Aku sangat baik bi Bagaimana dengan kalian? Baik. kalian baik Baik, baik Puskar. Apa ini? Oh lihat ini Susu barfi favoritmu Ini silahkan kau nikmati saja Untukku Kamli, lihat ini Lihat apa yang paman dan bibi bawa untukku Lihatlah Kamli, ini petasan Tunggu dulu bibi cacang Tidak perlu Menyajikan apapun kepada para penjahat ini Puskar Apa yang kau lakukan Mereka lah yang telah menghabisi ayah dan ibumu. Ayah, ambil ini. Eh, uh, keluar, puska, keluar. Oh, pergi dari eh, sini. Aku tidak butuh ini. Ayo, pergilah. Kalian dengar itu? Sekarang pergilah dari sini. Uh, Mengerti? Orang-orang tidak akan memaafkan mereka yang telah menghina hubungan. Bagaimana kalian berpikir kami memaafkan kalian? Di saat kalian sendiri melupakan hubungan kalian dan berani menghabisi kakak dan kakak ipar kalian? Kau menyalahkan kami? Huh? Kami? Semua orang tahu kalau ayahmu melenyapkan banyak orang tidak berdosa, iya kan? Dan semua orang juga sudah tahu apa hukuman yang ayahku terima. Dia sekarang ada di balik penjara. Jika kalian tidak ingin aku mengirim kalian ke tempat yang sama, sebaiknya pergi dari sini. Cepat pergi dari sini sekarang juga. Pergi. Ayo cepat keluar. Camkan ini, Kamri. Suatu hari nanti kau akan membayar semua ini. Pergilah. Aku tidak akan melupakan keluar. ini. Ayo Keluar. Ayo Kalau mereka sampai berani datang lagi Langsung saja usir mereka Tanpa harus memberitahuku lebih dulu Bersama aku, aku bisa ini. Dia pergi bersama Bu Anandi Kalau putriku mulai dekat dengannya Maka Pasti akan sulit untuk membawanya pergi dari sini Kau lihat puskar tadi Wanita itu sudah memprovokasi puskar mematuhi setiap ucapan wanita itu Oscar tidak sama seperti yang dulu yang mudah kita tipu kondisinya sudah mulai membaik dan itu kabar buruk bagi kita lalu, apa yang akan kita lakukan? bagaimana kita bisa memenuhi impian kita sekarang? kita harus melakukan sesuatu wanita itu tidak bisa mengalahkanku dengan cara yang mudah Suatu hubungan, Gamli dengan ibunya buruk. Bukan kau mengerti? Besan, besan, aku ingin bicara denganmu. Ayo, kemari! Bicarakan sesuatu denganmu Besan Apa yang ingin kau bicarakan? Aku ingin memutarakan isi hatiku Kami datang untuk melakukan tugas kami Tapi kami sangat sedih Besan Kau, ibu mertuanya Puskar Jika kau bisa menerima hadiah kecil ini dari kami Maka aku akan, aku akan merasa lebih baik Hatiku akan merasa lebih lega. Baiklah, karena kau bersikeras, aku akan menerimanya. Berikan. Aku ingin mengatakan sesuatu pada kalian. Lupakan kami. Dia bukan anak yang baik. Dia pikir dia itu sangat cerdik. Jika dia punya akal, maka keluarga kami tidak akan pernah mengalami hal ini. Jadi maksud perkataanmu adalah, Pak Akhiraj dipenjara karena Kamli? Iya. Ini semua karena Kamli dan kakak iparku. Mereka sudah menghancurkan hidupku Kamli putrimu sendiri Bagaimana dia bisa melakukan ini kepadamu Suatu saat kau membutuhkan bantuan dari kami Kau bisa menelpon kami kapan saja kau mau Kau tinggal telpon kami secepatnya Jika perlu aku pasti akan menghubungi kalian nanti Salam, Salam, Salam. Kita mendapatkan angsa emas kita dalam diri besan kita ini tidak buruk hmm. hubungan keluarga mereka sangat lemah aku tahu kita akan gunakan harki untuk menghancurkan Kamli dan diwali ini akan menjadi hari diwali yang pernah dirayakan terakhir kalinya Sangat berani Tolong segera bantu dia menemukan putrinya Karena penyihir baik hati adalah penyihir terbaik di dunia Dia sangat baik hati Dia sangat merindukan putri sangat lapar iya ayo pak tolong berhenti di restoran depan sana ya Bagaimana ibu bisa tahu itu? Ibu tidak pernah melihatnya kan? Sekali saja ibu Tolong biarkan aku bertemu dengannya sekali saja bu Setelah itu aku tidak akan meminta lagi Sekali saja